Bagaikan kejatuhan durian runtuh. Gak hanya ganteng dan tajir, para artis ini juga terpesona dengan tubuh langsing dan paras cantik para pramugari. Tanpa basa-basi, ada yang langsung membawa mereka naik ke pelaminan. Kira-kira siapa aja nih sob? Penasaran bukan? Berikut deretan artis Indonesia yang sukses meluluhkan hati pramugari. Siapa yang gak kenal dengan band bernama Ungu? Ya, vokalis mereka yang memiliki nama asli, Sigit Purnomo Said ini kerap dipanggil dengan Pasha Ungu. Dikabarkan setelah bercerai dari Oki Agustina pada 2009 lalu, Pasha Ungu terpikat dengan pramugari sebuah maskapai plat merah yang bernama Adelia Wilhelmina. Pasangan ini kemudian menikah pada 27 Maret 2011, dan kini sudah dikaruniai empat orang anak. Gak hanya vokalis dari band yang terkenal, Aktor cek toko sebelah ini juga berhasil menaklukkan hati Fiona Anthony yang berprofesi sebagai seorang pramugari cantik sebuah maskapai penerbangan asal Singapura. Mereka menikah di gereja Francis Xavier Denpasar pada 1 September 2017 lalu. Kini mereka sudah dikaruniai seorang anak bernama Gianna Mai Wiyoko. Wah beruntung banget ya. Eh masih ada lagi nih sob. Kali ini, Onadio Leonardo juga sukses melulukan hati seorang pramugari cantik bernama Baby Priscilla. Meski beda agama, namun mereka tetap menikah pada 29 Juni 2019. Saat ini, Ona dan Baby sudah dikaruniai anak laki-laki bernama Juan Gianluca Leonardo. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selanjutnya ada mantan vokalis ada band yang menikahi seorang pramugari bernama Sonya Priscilia Wati di Surabaya Jawa Timur pada 10 Mei 2014 lalu. Dari pernikahannya dengan adik aktor Jonas Rivanu itu, Doni Sibarani dikaruniai dua orang anak laki-laki. Udah ganteng, dapat istri cantik juga. Bikin diri aja ya. Gak hanya punya suara yang enak untuk didengar, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini juga sukses meluluhkan hati seorang pramugari bernama Nola Tias Handoyo. Pernikahan mereka sendiri digelar secara tertutup di salah satu gereja di Manado pada 19 November 2017. Dan kini mereka sudah dikaruniai dua anak pasti sudah ngeasing lagi dengan artis yang satu ini ya bintang lapor pak ini menikahi tiara renata yang seorang pramugari maskapai singapura dan aktris ftv pada 2013 lalu setelah 9 tahun menikah rumah tangga pasangan ini diramaikan dengan kehadiran tiga buah hati wah benar-benar beruntung banget ya selain para penyanyi dan aktor kali ini komika boris bokir juga menikahi pramugari cantik bernama Irma Purba pada Oktober 2017. Setelah memiliki satu anak, Irma memutuskan mundur dari profesinya agar fokus mengurus keluarga. Kini perempuan berdarah batak itu mengisi hari-harinya dengan menjadi konten kreator. Artis terakhir yang berhasil menaklukkan hati seorang pramugari adalah Yama Carlos. Bintang I Live My Heart in Lebanon itu menikahi pramugari cantik bernama Arvita Dwi Putri pada Juni 2016. Setahun setelah menikah pasangan beda agama ini sempat mengalami krisis hingga nyaris bercerai. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk berdamai. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.